Sejak kedatangannya dari Benfica pada 2017, Ederson menjadi pemain penting di bawah kepemimpinan Guardiola. Memiliki teknik kaki yang sangat baik dan juga refleks bagus, membuat Golden Glove jatuh ke tangan Ederson di tiga musim terakhir. Bisa dibilang keahliannya dalam passing adalah salah satu yang terbaik di dunia. City seringkali terbantu lewat passingnya yang akurat. Bahkan ia beberapa kali mencatatkan asis selama berseragam City. Ketenangannya dalam memegang bola juga patut dia cuci jempol. Tidak jarang juga ia menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Namun di musim lalu performanya sangat tidak konsisten. Ia kadang kebobolan dengan sangat mudah sehingga merugikan timnya sendiri. Bahkan ia tidak bereaksi sama sekali ketika ia kebobolan. Manchester City pun mengkritik kemampuan Ederson dalam menyelamatkan bola. Kritik sebenarnya sudah datang dari beberapa musim lalu, namun puncaknya adalah musim ini. Ederson sampai harus menutup akun Twitternya akibat banyaknya komen kebencian. Apakah Ederson masih layak dipertahankan oleh Manchester City? Sebenarnya di musim ini, Ederson sudah melakukan banyak penyelamatan yang membawa City menjuarai Premier League. Salah satunya melawan Chelsea ketika ia menyelamatkan tendangan dari Romelu Lukaku. Ketika bertandang ke Aston Villa, ia menggagalkan peluang emas Aston Villa di menit akhir. Di Liga Champions, ia juga menggagalkan peluang emas Atletico di menit akhir. Sayangnya ia tidak konsisten dan seringkali ia bermain buruk di laga penting. Beberapa kali ia terselamatkan oleh performa bagus di lini depan atau lini belakang. Menurut kami, kurangnya kompetisi di sektor kiper membuat Ederson seperti tidak ada saingan. Kiper kedua City, Zach Steffen, belum memiliki kualitas seperti Ederson, baik dalam hal penyelamatan bola atau teknik kaki. Kiper ketiga, Scott Carson pun demikian. Kalau diperhatikan klub, klub besar biasanya memiliki dua kiper yang tidak beda jauh kualitasnya. Sebut saja Chelsea, Arsenal, Manchester United, ataupun Liverpool. City wajib membeli kiper yang mampu menyaingi Ederson. Secara tidak langsung, ia akan bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisi kiper utama. Meskipun banyak dari fans City yang mengkritiknya, namun kami masih yakin kalau Ederson tetap layak menjadi kiper nomor satu di City. Ia sudah berkontribusi banyak di City sejak kedatangannya pada 2017, baik dalam sisi bertahan ataupun menyerang. Dan jangan lupa, visi dan akurasi passing dari kiper asal Brazil ini adalah yang terbaik di dunia. Dan sangat sulit mencari kiper dengan kemampuan yang setara.